Iya, permisi, Pak. Kami mau Nanti dulu pak, Ini kan masih, masih berupa pak. iya, ya. nanti, nanti. Bukan larang bapak bayi, nggak Iya, nanti dulu, ya. Ya, ya. ada ya. Iya, iya, ada dulu. ada, ya, kamu berapa? Mau beri barang? mau beri barang? mau beri barang? Kami mau beribadah. Kami, kami mau beri barang? Kamu mau matiin barang? Kamu mau beri barang? Kamu mau mau di kamera. Kamu mau beri barang? Kamu mau beri barang? Kamu mau beri barang? di mau beri kami bersuka cita. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Ada. Malu yang... Pak, malu dilihat tetangga kami, kami merayakan natal tapi bapak mengganggu kami. Ya, malu kami, Pak. Tuh. Ayo, kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan? Di foto siapa yang, yang mengadakan perusahaan? Siapa yang memukul? Di foto. Kita ini oh, dilindungi di negara. Kita beribadah. Dua ya, tahun kami pribadi di situ. Dilindungi negara kita beribadah. Jangan dikepok, dikeblok kita. Saya itu Diurus, Pak. Pasti diurus. Abet, Abet sana. Tius, bila, 2 tahun lain, di sini, bapak sudah pernah di, di sini. Sudah pernah di sini. Sudah pernah datang di sini. Sudah pernah datang di sini. Mereka pernah kan, Saya tup, belum toh. pernah melihat tup, bapak. Tidak, biliak, bapak. Saya belum pernah melihat Bapak Sekalipun Saya tidak pernah melihat Bapak di sini. Saya pernah melihat Bapak di sini. Jangan ini, jangan ini. segala ini. Jangan ini. Jangan ini. Jangan ini.